Sebelum menjadi klub sukses dan kaya raya seperti sekarang ini, Chelsea hanyalah tim antah-berantah dengan kesulitan finansial akut. Sampai-sampai klub ini hanya dihargai senilai Rp 19.000 saja. Bagaimana kisah kebangkitannya? Chelsea baru saja menyempurnakan koleksi trofi mereka dengan menjuarai piala dunia antar klub. Sejarah baru tercipta setelah pada akhirnya Chelsea mampu mengandaskan perlawanan wakil Copa Libertadores asal Brazil, yaitu Palmeiras. Selama ini, Chelsea hanya belum memiliki tropi piala dunia antar klub FIFA di lemari pialanya. Pada tahun 2012, Chelsea gagal mendapatkan trofi tersebut setelah dikalahkan wakil Amerika Selatan, kreatif. Namun kali ini skuad asuhan Thomas Tuchel tidak menyenyayakan peluang kedua mereka. Namun, jika kita menelik kembali ke masa lampau, Chelsea dulu hanyalah tim yang jauh dari kata pantas untuk bisa ikut serta dalam kasta tertinggi Liga Inggris. Semua itu dimulai pada tahun 1982. Tim yang berkompetisi di kasta kedua ini tak punya pemasukan gara-gara banyak buta. Brian Mears yang saat itu merupakan pemilik Chelsea sangat frustasi karena terlihat utang hingga 1,85 juta pounds atau sekitar 35 miliar rupiah. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Ken Bates yang memberikan solusi untuk melunasi semua utangnya, Namun dengan satu syarat yaitu ia harus diperbolehkan memiliki saham mayoritas di Chelsea dengan hanya bermodal 1 pounds atau sekitar 19 ribu rupiah. Mirs yang saat itu tidak punya pilihan lain, pada akhirnya setuju dan Chelsea pun berpindah kepemilikan. Daerah tersebut, Chelsea mulai mengalami perubahan drastis melalui kucuran dana yang diberikan Betts. Chelsea bisa membeli pemain-pemain yang mereka inginkan. Namun pembelian tersebut belum satu paket dengan pembelian stadion Stamford Bridge. Saat itu, David Mirs malah menjual stadion mereka kepada Merler Estate yang dengan senang hati membeli dengan harga satu juta pound. Kerumitan tersebut berujung demonstrasi besar-besaran. Spanduk Save the Bridge atau Battle of the Bridge tampak di sudut jalanan London. Fans Chelsea tidak ingin kehilangan kandang sakral mereka, Stamford Bridge. Karena kejadian tersebut, Chelsea terpaksa harus menyewa Stamford Bridge sebagai markas mereka hingga tahun 1993. Era tersebut, Chelsea mulai bangkit dan naik lagi ke kasta utama Liga Inggris. Bahkan, di musim 98 Chelsea mampu finish di posisi ketiga di bawah asuhan Gianluca Vialli yang merangkap sebagai pelatih juga pemain. Chelsea menjadi salah satu tim yang diperhitungkan Usai mampu menjuarai Piala FA pada tahun 1997 dan tahun 2000. Selain itu, efek langganan di kompetisi Eropa membuat Chelsea kebanjiran sponsor. Dari sanalah awal mula Roman Abramovic kepincut untuk datang sebagai investor. Pada tahun 2003, Abramovic pun meminang Chelsea seharga 140 juta poundsterling atau sekitar 2,6 triliun rupiah. Sejak kedatangan Abramovic, Chelsea benar-benar menjadi tim yang diperhitungkan di Inggris dan Eropa. Tercatat sudah ada 10 pelatih yang bekerja di bawah naungannya sejak tahun 2003 dan hampir setiap pelatih pilihan Abramovic selalu mempersembahkan trofi dari berbagai ajang. Mulai dari Jose Mourinho dan terakhir yaitu Thomas Tuchel yang berhasil melengkapi koleksi tropi bagi si biru.